DPD LDII Kota Tangerang bekerja sama dengan Polres Metro Tangerang menghelat vaksinasi dosis pertama. Vaksinasi itu menargetkan sebanyak 200 pelajar Yayasan Pendidikan Alfurkon Boarding School Kota Tangerang. Kapolsek Karawaci, Kompol Bagin Barus meninjau secara langsung kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di halaman Pendidikan Alfurkon Boarding School Kota Tangerang itu. Dalam kesempatan tersebut, Kompol Bagin Barus mengatakan antusiasme pelajar dan warga untuk divaksin sangat tinggi. Baik masyarakat umum maupun juga sekolah sangat berantusias untuk segera mendapatkan vaksin sehingga masyarakat kita ini dapat e, tercapainya masyarakat Indonesia segera tervaksin semuanya. Sementara itu. DPD LDII Kota Tangerang, Dr. Muhammadiyah mengungkapkan kegiatan vaksinasi masal yang menargetkan 450 yang terdiri dari pelajar dan masyarakat umum sebagai bentuk kontribusi LDII dalam membantu program pemerintah. Oke, ya, himbauan ini memang uh, harus sering ya, sering disampaikan, didengungkan bahwa walaupun kita sudah divaksin ya, itu tetap protokol kesehatan harus betul-betul uh, dipatuhi. Bukan berarti bahwa kita sudah divaksin sudah terjadi kekebalan uh, seumur hidup, tapi tetap protokol karena kalau kita lalai itu akan uh, bisa terjadi penularan uh, COVID-19. Jadi baik yang warga yang belum maupun yang sudah, ya mari yang Wah, belum silakan kesempatan untuk uh, kesadaran sendiri untuk mau divaksin. Karena memang ya kita tahu bahwa kalau setelah uh, divaksin dan kita tertular, ya mohon maaf, itu akan risiko yang kita peroleh itu akan uh, minimal. Dokter Muhammadiyah menambahkan, masyarakat yang sudah divaksin bukan berarti kebal seumur hidup. Untuk itu, masyarakat dihimbau tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Kolaborasi antara LDII dan Polri itu mendapat apresiasi dari Camat Karawaci, Wawan Fauzi. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan sebanyak 61.000 orang dari total 150.000 warga Karawaci sudah tervaksin. Uh, yang pasti saya menyambut baik, menyambut gembira apa yang sudah dilakukan oleh uh, pengurus LDI ya di kota Tangerang yang ada di Kecamatan Karawaci ini. Bahwasanya vaksinasi ini memang harus dibantu, tidak bisa hanya pemerintah yang melaksanakan. Alhamdulillah. Hari ini kerjasama LDI dengan uh, Polri dengan Polsek uh, Karawaci sehingga lebih kurang tadi disampaikan informasi sekitar 480 orang akan divaksin hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus LDI yang ada di sini ikut berpartisipasi aktif untuk sama-sama uh, kita meminimalisir uh, pandemi di wilayah Karawaci khususnya dan kita berharap nantinya terjadi herd immunity di. Karawaci dan juga di kota Tangerang. Diharapkan, kerjasama LDII dengan semua pihak untuk menyukseskan program vaksinasi bisa terus berlanjut. Ia berterima kasih kepada LDII yang ikut berpartisipasi dalam meminimalisir pandemi khususnya di Kecamatan Karawaci agar pandemi cepat berakhir.